Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juraida. Saya bekerja di Min 7, Tapanuli Tengah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Sedangkan balok adalah bangun ruang yang mempunyai tiga pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Unsur-unsur kubus dan balok adalah sisi kubus, rusuk, titik sudut, diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Sekian untuk penjelasan singkat mengenai kubus dan balok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!